Potongan-potongan batu beterbangan ketika tubuh Sali tertanam kuat di batu besar. batuk seteguk darah dimuntahkan. Pada saat ini, ketidakpercayaan yang kaya hadir di wajah Sali. Dia menundukkan kepalanya dan melihat luka di dadanya, sebelum tubuhnya gemetar tanpa sadar. Dia jelas menyadari betapa kuatnya skala kulit hiu iblisnya. Faktanya, bahkan serangan habis-habisan King Teng tidak dapat mematahkannya. Namun... Itu mudah rusak oleh Lindong, yang hanya di panggung hidup mendalam sempurna. Bagaimana ini mungkin? gumam Sali, wajahnya dengan cepat menjadi agak terdistorsi. Kamu sampah. Bagaimana mungkin kamu bisa mematahkan kulit hiu skala iblisku? Sali tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya sangat ganas saat dia memelototi Lindong, sementara jeritan dilepaskan dari mulutnya. Desir. Namun, Sosok seperti hantu muncul di depannya dalam sekejap, saat seruannya terdengar. Sosok tongkat kekuasaan disertai oleh angin yang sangat keras tanpa ragu melanda tenggorokannya. Angin dipenuhi dengan niat membunuh dingin yang sedingin es. Niat membunuh inilah yang menyebabkan dahi Sali dengan cepat ditutupi oleh keringat dingin. Hanya pada saat ini, apakah dia menyadari bahwa Lindung benar-benar berencana membunuhnya? Bajingan, Sali menggertakkan giginya. Dia buru-buru menyilangkan tangannya di depannya dengan cara defensif. Setelah itu, kekuatan Yuan dalam tubuhnya melonjak seperti air banjir. Bang, tongkat kaisar petir menabrak lengan sali dengan kejam. Pada saat yang sama, formasi cahaya seukuran telapak tangan di ujung tongkat bergerak. Sinar aneh lain ditembakkan. Segera setelah itu, skala kulit hiu iblis di lengan sali dengan cepat meleleh seperti salju yang berhadapan dengan nyala api yang mengamuk. Sial, ekspresi Sali berubah drastis saat kulit hiu skala iblis di lengannya meleleh. Namun, kutukan baru saja lolos dari mulutnya, ketika kekuatan besar menyembur ke lengannya seperti gunung berapi. Itu secara langsung menghancurkan batu besar di belakangnya sementara tubuhnya juga terlempar ke belakang oleh beberapa ribu kaki. Namun, sebelum Sali dapat menstabilkan tubuhnya, Lindong sekali lagi muncul di depannya dengan gaya seperti hantu. Sementara itu, tongkat kaisar petir di tangannya telah berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi langit. Setelah itu, semua bayangan tanpa ampun menghujani sali yang pucat. Bang-bang-bang-bang, suara memekakkan telinga rendah dan dalam bergema di udara seperti petasan. Banyak bayangan tongkat tajam meledak di tubuh sali dengan kekuatan yang menakutkan. Sementara itu, yang terakhir juga dengan cepat jatuh dari langit. Ketika King Teng melihat Sali, yang tidak mampu memberikan satu ons perlawanan dalam menghadapi serangan kekerasan Lindong, dia tertegun sejenak. Hanya setelah bertarung dengan Sali secara pribadi, apakah dia memahami daya tahan dan pertahanan yang mengerikan yang dimiliki oleh yang terakhir? Namun, orang di depannya ini akan berubah menjadi sesat. Saat ini, ada ahli lain yang mendaki puncak ini. Namun, setelah mereka naik, Wajah mereka menjadi terdistorsi ketika mereka melihat Sali diledakkan oleh Lindung dan jatuh ke tanah. Emosi keras Lindung benar-benar menyebabkan hati seseorang bergetar. Enyah. Mata Lindung dingin dan tajam seperti pedang. Tangannya mencengkeram tongkat kaisar petirnya dengan erat. Selanjutnya, dia mengayunkannya dengan marah dan memukul dengan keras ke darah yang menutupi Sali. Retak. Suara retak tulang diam-diam menyebar sebelum Sali meludahkan seteguk darah segar lagi. Dengan wajah terpampang ketakutan, dia menatap seorang pria pembunuh yang memegang tongkat kaisar petir dan berjalan mendekat. Akhirnya, kengerian mulai muncul di wajahnya yang gelap dan serius. Segera, dia dengan cepat mengepalkan tinjunya dan menghancurkan segel roh di tangannya. Ruang di sekitar Sali mulai mendistorsi setelah dia menghancurkan segel rohnya. Selanjutnya, ruang itu seperti mulut besar saat menelan darah yang tampak sangat menyedihkan menutupi Sali. Lindong, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Raungan yang sangat tajam dikeluarkan dari titik di mana Sali menghilang sebelum bergema di seluruh gunung. Meskipun aumannya dipenuhi dengan amarah, adalah mungkin untuk mengidentifikasi beberapa ketakutan di dalam. Jelas. Serangan Lindung yang sangat keras telah meninggalkan bekas di hati ahli ini dari klan Blood Demon Shark. Chi, Lindong menatap sali yang menghilang sebelum dia melengkungkan bibir. Segera, dia melonggarkan cengkeraman pada tongkat kaisar petirnya. Orang yang disebut kulit hiu skala iblis itu memang unik. Kemungkinan itu akan membutuhkan setidaknya serangan dari ahli tahap kematian mendalam yang mendalam untuk mematahkan pertahanannya. Jika bukan karena formasi alam semesta kuno Lindung memiliki kemampuan disintegrasi, kemungkinan ia tidak akan dapat dengan mudah mengalahkan Sali. Pada saat ini, beberapa tokoh lain di samping King Teng juga muncul di puncak ini. Namun, tidak ada dari mereka yang berani menyerang setelah mereka melihat Lindung melayang di udara. Lindung menunduk, matanya memandang semua orang di puncak, melambaikan tongkat petir kaisar di tangannya. Dia bertanya sambil tersenyum, apakah ada orang lain yang ingin berkelahi? Semua orang di bawah saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Benar-benar lelucon, orang ini seperti dewa pembunuh pada saat itu dan siapa yang berani bertarung dengannya? Kamu menang, segel gunung puncak ini milik kamu. King Teng tertawa getir dan mendesah. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Lindong memang memiliki kekuatan dan kualifikasi itu. Jauh melampaui mereka, terima kasih. Lindong tersenyum dan tanpa basa-basi menerima kemenangannya, mengangkat kepalanya. Dia melihat ke puncak gunung ini. Segel cahaya perlahan-lahan berputar di tempat itu. Begitu dia mendapatkannya, dia akan memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan simbol ancestral Thunderbolt. Lindong pindah, dia langsung menembus awan dan muncul di puncak. Selanjutnya, dia meraih segel gunung di tangannya. Setelah itu, Lindong bisa merasakan awan di sekitarnya menjadi semakin padat setelah segel gunung memasuki tangannya. Riak cahaya menyebar dari bawah kakinya seperti gelombang melingkar. Lindong mengangkat kepalanya. Saat ini, ia telah mencapai titik tertinggi di dunia ini. Pandangannya menembus awan dan dia bahkan bisa melihat batas-batas hutan yang luas. Tembakan pilar cahaya padat dari segel di tangan Lindong ke arah langit. Pilar cahaya menutupi tubuhnya. Memberikan penampilan yang mencolok, Lindung memandang pilar cahaya di sekitarnya. Selanjutnya, matanya melihat ke kejauhan. Di tengah awan lebat, ada sembilan puncak gunung lainnya yang masih tertutup. Swoosh. namun ini tidak berlangsung lama. Banyak pilar cahaya terang tiba-tiba melesat ke langit. Segera setelah itu, awan tebal berhamburan, dan banyak tokoh dengan aura yang kuat mulai perlahan-lahan muncul." Mata Lindong menyipit saat dia melihat sosok di dalam pilar cahaya itu. Tinjunya tanpa sadar mengepal erat. Visi Lindong menjadi semakin jelas. Segera setelah itu, dua tokoh paling eye-catching adalah yang pertama muncul dalam pandangan Lindong. Salah satunya benar-benar berwarna hitam. Dia mengenakan senyum di wajahnya yang menyebabkan seseorang gemetar. Itu adalah Huachen. Di puncak di sebelah kiri Huachen. Seorang pria berjubah hitam bersandar di dinding batu. Topi dan kerudungnya terangkat saat angin sepoi-sepoi bertiup, menampakkan wajah aneh yang ditutupi perban. Orang tanpa wajah, Susiu Lindong menatap dua orang ini sebelum ekspresi tajam tiba-tiba muncul di matanya. Mereka berdua memang berhasil tiba di sini. Keduanya, saatnya bagi mereka untuk muncul. Lindong menghirup udara dalam-dalam. Setelah itu. Dia menoleh untuk melihat dua puncak lainnya. Selanjutnya, dua sosok yang akrab mulai muncul. Sosok berambut merah berapi api dan sosok biru. Mereka adalah Tang Sin dan Zhou Zhe. Pilar cahaya juga melonjak dari empat puncak lainnya. Salah satunya juga merupakan wajah yang akrab. Dia adalah individu peringkat kelima dalam daftar Ruki, Tang Kui, yang cukup kuat juga. Mampu mengamankan anjing laut hanya diharapkan. Namun tiga orang lainnya adalah wajah yang agak asing. Namun, mereka semua memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka adalah kuda hitam yang muncul selama kompetisi. Setelah mereka muncul di puncak gunung, Tang Xinlian dan Zhou Zhe dengan cepat memindai sekeliling mereka. Segera setelah itu, mereka melirik Lindung sebelum akhirnya memusatkan perhatian pada Hua Chen dan Susiu. Keduanya tahu bahwa kedua orang ini akan menjadi lawan mereka yang paling menyusahkan selama kompetisi. Ada satu puncak lagi, Lindong tiba-tiba melihat ke puncak saat pilar cahaya naik dari itu. Setelah itu, sosok kecil halus jelas muncul dari dalam pilar cahaya. Bang, penutup peti mati besar yang dipegang oleh pertarungan kecil dan halus itu, sangat didorong ke puncak gunung. Sementara itu, Wajah kecilnya yang indah mengungkapkan senyum cemerlang ke arah Lindong. Pada saat ini, pakaian Mulingshan tampak sedikit compang camping. Jelas, dia pernah mengalami pertempuran sengit sebelumnya. Namun, Lindong agak terkejut ketika dia menyadari bahwa aura Mulingshan tampaknya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Gadis kecil itu telah benar-benar menembus ke tahap kematian mendalam. Gadis kecil ini benar-benar penuh kejutan. Lindong tertawa lembut. Baru saat itu, kekhawatiran dalam hatinya benar-benar hilang. Sepertinya benar-benar tidak perlu baginya untuk mengkhawatirkan. Mulingshan, selanjutnya acara utama akan dimulai. Perhatian lindung sekali lagi beralih ke dua sosok gelap di kejauhan, seperti naga petir, cahaya kilat perlahan berkumpul jauh di dalam matanya, bersambung lanjut ke part berikutnya. Ya, bab 1012, berjuang di puncak gunung, api kota api. Cahaya kecil cermin fragmen yang tak terhitung jumlahnya di langit sekali lagi berkumpul bersama pada saat ini. Membentuk cermin cahaya besar 100 ribu kaki yang menutupi langit. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota berkumpul di cermin cahaya besar 100 ribu kaki. Kabut berputar di dalamnya dan adegan yang ditampilkan adalah bahwa dari 10 tokoh yang telah mencapai puncak gunung. 10 sosok dengan bangga berdiri di puncak setiap puncak. Meskipun ditutupi oleh cermin tak terukur, aura mereka yang kuat masih menyebabkan banyak ahli di Firiflame City menjadi husyuk. Kemampuan untuk bertahan dari banyak eliminasi dan berdiri di puncak jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai melalui keberuntungan semata. Su Xiu, Tang Xinlian dan Zhou Zhe semua telah naik puncak seperti yang diharapkan. Tiga teratas dalam daftar pemula memenuhi nama mereka. Selain mereka... Tang Kui dan Lindong dalam daftar pemula juga berhasil lulus. Beberapa lainnya tidak terbiasa. Sepertinya ada banyak kuda hitam di kompetisi ini. Petik 2. Namun, satu-satunya yang memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan simbol leluhur Thunderbolt kemungkinan adalah Susiu, Tang Xinlian dan Zhou Zhe. Acara utama akhirnya akan dimulai. Petik dua, petik 2. Banyak percakapan tiba-tiba meletus di seluruh api kota api ketika sepuluh sosok manusia muncul di dalam cermin cahaya. Saudara Lindung dan Lingxian telah berhasil mendaki puncak. Guya terkejut ketika dia melihat dua sosok yang akrab dan berkomentar. Gu Mengku tersenyum tipis. Memang sedikit mengejutkan bahwa Mu Lingxian mampu mencapai puncaknya. Namun, dia percaya bahwa itu wajar bagi Lindung untuk melakukannya. Kekuatan yang terakhir cukup untuk mengejutkan banyak orang. Namun, acara utama akan berikutnya. Kata Gu Yan lembut. Gu Mengki mengangguk, matanya yang cantik memandang ke arah cermin cahaya setinggi 100.000 kaki di langit. Keberadaan kuat yang tidak normal di tiga tempat teratas dalam daftar Ruki juga telah mencapai puncak. Meskipun dia tahu bahwa lindung kuat, lawan-lawan ini juga bukan individu yang sederhana. Untuk mengalahkan dan akhirnya mendapatkan simbol Ancestral Thunderbolt jelas bukan tugas yang mudah. Pada saat yang sama, reputasi orang yang berhasil menjadi juara kompetisi ini akan menjadi yang terbesar di antara semua generasi muda di dalam Chaotic dimensi. Lindong, kamu pasti bisa melakukannya. Gu Gumengki memandang pria muda yang berdiri di puncak gunung yang menghadap angin dengan tongkat kaisar petir di tangannya saat bibir merahnya mengerucut dengan lembut. Dia benar-benar ingin melihat betapa megah dan menyilaukannya dia ketika Lindung ini, yang bukan siapa-siapa setahun yang lalu, benar-benar berdiri di puncak. Mereka semua telah mencapai puncak ya. Moluo berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di aula utama aula api flam. Matanya juga melihat ke arah cermin cahaya besar di langit. Tatapannya menyapu gambar di cermin sebelum akhirnya berhenti pada Huachen dan Susiu. Fluktuasi ini, memang Imo. Dua orang ini, petik 2, Moluo sedikit menyipitkan matanya sebelum perlahan membukanya beberapa saat kemudian. Kilatan dingin melintas di antara mereka, dengan mendorong akal sehatnya hingga batas. Duo Hua Chen dalam cermin tak terukur secara alami tidak dapat lolos dari deteksi. Keduanya sangat kuat. Tetua pertama berjubah merah dari Flame Divine Hall muncul di belakang Moluo. Dia rajutan alis putihnya saat dia menatap dengan penuh perhatian pada duo Hua Chen dan berkomentar dengan suara yang dalam. Ya, ada agak tidak pasti apakah duo Xinlian akan dapat mengalahkan mereka. Ekspresi tidak jelas melintas di mata Moluo. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit biru sebelum akhirnya dia berbicara dengan suara samar. Target yang kita tunggu belum muncul. Jika mereka mengetahui bahwa simbol leluhur Thunderbolt ini palsu. Rencana kita ini akan gagal total. Ini juga akan jauh lebih sulit untuk memancing mereka keluar di masa depan. Petik 2. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berharap bahwa kelompok Tang Sin Lian akan dapat menghentikan Duo Hua Chen, Tetua pertama menghela nafas. Ya, Mo Luo mengangguk. Ketua. Kapan Tuan King Zi dan yang lainnya tiba? Tetua berjubah merah bertanya dengan agak khawatir. Tidak ada yang tahu apa peringkat Imo akan muncul kali ini. Namun, mengingat daya pikat simbol Ancestral Thunderball, Yimo yang muncul pasti akan luar biasa. Bahkan Flame Divine Hall mereka akan mengalami kesulitan menghadapi Yimo dengan level seperti itu. Kamu bisa yakin bahwa mereka akan muncul begitu Yimo melakukannya? Mo Luo berbicara dengan suara samar. Tentu saja, jika rencana kita gagal, King Zi tidak akan muncul. Pria tua berjubah merah itu sedikit mengangguk. Dia mengerti bahwa Yimo itu pasti akan memberikan perhatian ekstra kepada ahli puncak seperti King Zi. Kemungkinan Yimo akan menargetkannya begitu dia muncul. Yang paling penting untuk dilakukan sekarang adalah bertindak sesuai dengan rencana kita. Selama kita berhasil mencegah simbol Ancestral Thunderbolt mendarat di tangan Duo Hua Chen, para pemimpin Yimo yang tersembunyi dalam kegelapan pasti akan campur tangan. Mo Luo menghirup udara dalam-dalam. Mata yang tertuju pada cermin tak terukur bergeser sedikit dan dia melihat sosok muda kurus di puncak gunung saat tangannya perlahan mengepal erat. Lindong, jika Xinlian dan Zhou Ze gagal, mungkin kami hanya bisa mengandalkanmu. Mudah-mudahan, itu tidak akan mencapai tahap itu. Bagaimanapun, duo Xinlian sangat kuat. Sepuluh puncak gunung menjulang menembus kabut yang berputar-putar. Sepuluh sosok berdiri di setiap puncak. Jika mereka memiringkan kepala mereka ke bawah, sepertinya seluruh wilayah di dalam cermin tak terukur berada di bawah kaki mereka. Di tengah sepuluh puncak, adalah puncak utama gunung Immeasurable. Petir menyambarnya sebagai riak yang menakutkan bersama dengan gemuruh yang menggelegar menyebar darinya. Tatapan semua orang berkumpul di puncak utama. Beberapa tatapan mereka terasa panas. Simbol ancaman Thunderbolt hampir dapat dijangkau. Haha. Itu benar-benar suatu kehormatan untuk memiliki kesempatan untuk bertarung melawan banyak ahli dari generasi muda laut iblis caotik di sini. Di salah satu puncak, Hua Chen yang berpakaian hitam menarik matanya dari simbol ancaman Thunderbolt. Sebelum memandangi orang-orang di sekitarnya sambil tersenyum sedikit. Senyumnya tampak agak rendah hati. Lin Dong, Tang sinlian dan Zhou Zhe mengawasinya dengan mata dingin. Hua Chen sangat kuat. Penampilannya ini malah menyebabkan seseorang mengisi kedinginan di hati seseorang. Beberapa yang lain yang tidak mengetahui latar belakang wajan meliriknya ketika sudut mulut mereka menunduk. Meskipun mereka tahu bahwa mereka yang bisa datang jauh-jauh ke sini luar biasa, sikap orang ini masih membuat mereka merasa jijik. Aku sudah lama menginginkan simbol leluhur Thunderbolt ini, karenanya aku ingin mendapatkannya. Aku harap semua orang dapat membantu memenuhi keinginan aku ini. Huachan terus tersenyum. Segera setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia langsung menembak ke arah puncak utama. C, dari mana orang buta ini berasal? Bahkan tidak pernah berpikir bahwa simbol leluhur Thunderbolt ini akan menjadi milik kamu. Petik dua. Tawa dingin terdengar ketika Huachan bergerak. Setelah itu, seorang pria yang agak asing tampak maju ke depan. Yuan Power yang liar dan beringas berubah menjadi aliran yang mengarah langsung ke Hua Chen. Kematian Qi bertahan dalam aliran Yuan Power ini. Orang ini jelas seorang ahli tahap kematian mendalam awal. Haha, <todoh> senyum Hua Chen semakin lebar saat dia melihat orang yang telah menyerang. Dia tidak menghindari serangan itu. Sebaliknya, ia membiarkan aliran Yuan Power menyerang tubuhnya dengan kejam. Namun, tubuhnya benar-benar tidak terluka ketika kekuatan liar dan kekerasan menyapu apa ekspresi penyerang segera berubah setelah melihat ini baru saat itulah dia merasakan sesuatu yang terasa tidak nyaman sebelum dia bisa mundur ruang di depannya berubah dan wajan muncul di depannya sepertinya teman ini keberatan dengan diriku kalau begitu wajan menyeringai pada pria itu ketika senyumnya langsung menjadi jahat mati petik dua Cahaya hitam melonjak dari ujung jari Huachen. Tangannya menembus ruang seperti cakar tajam dan mendarat di bagian atas kepala pria itu. Ekspresi di matanya dengan cepat menjadi kejam saat dia meraih kepala pria itu. Ledakan, suara rendah dan dalam menyebar dan kepala pria itu seketika meledak ketika darah segar bercampur dengan materi otak ditembak ke segala arah. Segera setelah itu, cahaya keemasan dengan cepat lari dari dalam tubuhnya. Hihi Mencoba melarikan diri, bibir Huachen membelah membentuk senyum. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan kekuatan isap muncul langsung menelan cahaya emas Roh Yuan ke dalam tubuhnya. Ah, pekikan yang sangat menakutkan dipancarkan dari antara gigi Huachen setelah cahaya emas Roh Yuan ditelan. Ini menyebabkan seluruh tempat tiba-tiba menjadi gelap dan dingin. Apa ekspresi para ahli di puncak berubah secara drastis saat horor menyembur dari dalam mata mereka? Seorang ahli tahap kematian mendalam sebenarnya sangat menyedihkan di tangan Huachen. Siapa individu yang kuat ini? Apakah ada orang lain yang memiliki keberatan? Huachen menjilat bibirnya. Tindakan ini menyebabkan rasa dingin naik di hati semua orang sementara dia tersenyum menatap mereka dan bertanya. Tidak ada yang menjawab. Heh, Huachen menyeringai, matanya dipenuhi ejekan. Mata lindung sedingin tepi darah saat ia perlahan-lahan mempererat cengkeramannya pada tongkat kaisar petir. Tepat ketika dia akan melangkah maju, sosok merah berapi api yang menyihir di puncak gunung yang jauh mengambil memukulinya saat dia melangkah maju sambil disertai dengan niat membunuh dingin. Asteris tersedak asteris, tombak Phoenix api yang indah namun mematikan perlahan-lahan diangkat. Setelah itu, diarahkan langsung ke Huachen. Mata Tang Xin Lian seperti es seperti Yuan Power yang perkasa yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah berkumpul di sekujur tubuhnya seperti badai. Ini adalah wilayah Flame Divine Hall. Mereka yang dari gerbang Yuan harus bergegas. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah emuah. Dadah.